Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladzina amanu La tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumu khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa zawjaha. Wa wa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 Fa inna heral hadi sikala mo mawhi taala wa heral hadi <hesitation> muhammadin sallallahu mo alaihi wa ala alihi wa sallam <hesitation> wa shiral umuri muḥdasatuha fa inna kulla muḥdasatin bida'a wa kulla bid'a'tin tim wa kulla bala'la tin fin naru <hesitation> a'a wa iya kum minan naru Ma'asyirah al-Muslimin wal al muslimat Ikhwani wa'akhwati thillah Sidang jemaah maghrib Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kembali kita senantiasa Memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kembali mempertemukan kita Tempat yang mulia di rumah-di rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam suasana penghambaan yang agung Ya'ni penghambaan Tolabul ilm Bermajlis untuk mempelajari Agama Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang mulia ini Kami mengangkat tema Iaitu tentang terjaganya Kemurnian Islam Kita mengetahui bersama Islam Adalah agama Yang terakhir Yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi Wa alihi wasallam Kewajiban Bagi setiap manusia Yang datang setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW wajib baginya untuk mengikuti petunjuk Islam tersebut dan Islam ini adalah satu-satunya agama yang diriudai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan inna dina inda Allahil Islam Sesungguhnya, din, agama yang diridai inda Allah di sisi Allah adalah al-Islam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini. Karena dia adalah agama yang satu-satunya dia ridai. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Inna nahnu. Naslul nazikra, wa inna lahu la Sungguh kami kata Allah, kamilah yang menurunkan azikir, al menurunkan al-Quran dan as-Sunnah al petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menegaskan, wa inna lahu la Sungguh kami benar-benar akan menjaga zikir tersebut, Al-Quran dan Sunnah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menerangkan kepada kita ketika Allah telah menjamin Islam sebagai agama yang terjaga sumber hukumnya Al-Quran dan as-Sunnah petunjuk. Yang terbaik yang wajib untuk kita ikuti itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminnya terjaga hingga tegaknya hari kiamat, hingga tegaknya hari kebangkitan. Maka di sini menunjukkan kemuliaan apa yang kita berada di atasnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita di atas keislaman ini. Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah ini kita bayangkan dan kita renungi kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebagai umat nabi-nabi sebelumnya. Cukup renungi ini, bayangkan, andaikan kita umat nabi-nabi yang lain, maka kita bukan umat yang terbaik. Anda, saya siapapun dari umat nabi Muhammad harus merasa bangga dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hidup degenerasi umat Islam dihidupkan dalam keislaman dihidupkan dia mengenal Al-Qur'an mengenal petunjuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tugas kita adalah menjaga kemurnian Islam tersebut dengan cara mempelajari Islam dengan bentuk pengambilan ilmu yang murni terambil dari Al-Quran dan terambil dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan melalui para sahabatnya, murid-muridnya, kemudian kepada para tabiin. Muridnya para sahabat, selanjutnya ke generasi tabiut tabiin, hingga ke terus zaman para ulama ulama kaum muslimin, hingga detik ini, Islam pasti terjaga, Al-Quran terjaga, Sunnah Sunnah Nabi SAW termaktub tertuliskan dalam kitab-kitab hadis, diajarkan, dibahas dijelaskan oleh para ulama itu semua pembuktian kata kita lihat anda anda yang telah berangkat ke Mekah ke Medina melihat suasana majelis ilmu di sana itu salah satu bentuk Allah menjaga agama ini mereka orang-orang yang fokus belajar Al-Quran fokus belajar Sunnah itu sebagai bentuk penjagaan agama Allah memilih mereka dengan sebab-sebab mereka, Islam terjaga. Terus-menerus, generasi demi generasi. Dan kita sebagai orang Islam, hanyalah mengambil Islam ini dari apa yang telah ada sebelumnya. Kita mengambil Islam, ajaran Al-Quran, dan petunjuk Nabi Muhammad SAW dengan jalur periwayatan. Dan inilah pembuktian kemurnian Islam. Islam murni dijaga oleh Allah subhanahu wa taala dengan adanya jalur ilmu periwayatan. yang turun temurun, sambung menyambung, lisan ke lisan dari guru ke murid, murid ke murid, murid ke murid seterusnya. Itu terjaga. Inilah nikmatnya agama Islam. Oleh kerana itu berkata Muhammad bin Sirin, rahimahullah taala. Al-isnadu minad-din. Lawla al-isnadu laqala man sya' ma sya' Isnad sanad, jalur periwa periwayatan hadis A, mendengarkan hadis dari B. B, mendengarkan hadis dari C. C, mendengarkan dari D. Hingga sampai ke lisan Nabi SAW. Terjaga jalur-jalurnya, periwayatannya. Itu namanya sanat. Silsilah-silsilah jalur periwayatan hadis. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW terjaga dengan adanya ta tanat Kata beliau, sanat ini bagian dari agama. kandanya tidak ada sanat. Tidak ada sanat yang menyambung kepada Nabi SAW. Maka apa yang terjadi? Kata beliau Rahimahullah Lakola Manshul maka setiap orang setiap orang siapa saja akan mau berkata apa yang dia mau artinya semua orang akan berkata tentang agama Tandanya tidak ada isnat maka semua orang bisa bicara masalah agama tapi gara-gara ada isnat ndak bisa orang sembarang bicara masalah agama, sabe harus ada dari mana ki ambil agama itu mana guru tak dicek siapa guru anda, berpercaya adil dia benar pengambilan ilmunya, tapi guru-guru-guru-gurunya terus betul bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi atau tidak itu murni terjaga itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillah ini kita saksikan pembuktiannya adanya majelis-majelis di Mekkah, di Madinah, di Masjid Haram, di Masjid Nabawi terjaga ilmu agama dengan adanya orang-orang terus mempelajarinya, mengambil dari guru-guru dengan sanad-sanadnya. Kitab-kitab tertuliskan yang memuat hadis-hadis dengan sanad-sanadnya terjaga sahi Bukhari, Sahih Muslim Sunan Abu Dawud, Sunan Tun Madi, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasai, Musnad Imam Ahmad, Musnad Tobroni, Sunan Darimi, dan seterusnya. Dari kitab kita para ulama hadis begitu banyak itu pembuktian Allah betul-betul menjaga agama ini. Ya, maka kita harus bangga. Kita harus apa? Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Islam dipilih untuk kita. Dan kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang terjaga agamanya. Ya, Kembali kepada kewajiban kita. Semangat kita untuk mengenal Islam ini lebih lebih jauh. Lebih dalam. Untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang telah menjelaskan segala sesuatu. Perkara agama. Itu pasti telah ada penjelasannya dari siapa? Dari siapa? Pasti antum menjawab dari Nabi SAW. Jangan jawab dari Kiai. Dari si Fulan Dari Anreguruta. Dari Ambo ini. Tidak ada. Kemurnian agama harus bersumber murni dari mana? Dari siapa? dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang diutus untuk menjelaskan agama ini membawa agama Islam yang mengajarkannya kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in dan terus turun-temurun hingga generasi abad ini dan insyaallah hingga akhir zaman. Itu pasti Allah Subhanahu wa taala telah memastikan kemurnian penjagaannya. Ia. Ya maka kaum muslimin rahimani warahimakumullahu ta'ala suatu ketika disebutkan di dalam riwayat imam muslim imam nasai dan selainnya ketika ada seseorang yang berkata kepada sahabat salman al-farisi radhiyallahu ta'ala anhu orang ini ingin mencela islam dia berkata kepada salman radhiyallahu anhu Nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatu. Sampai-sampai masalah kiro'ah. Masalah buang hajat. Nabi kalian ajarkan. Ini perkataan orang ini. Ingin mencela Islam. Sampai-sampai masalah begitu saja mau diajarkan oleh Islam. Masalah buang air kecil. Masalah buang Air besar, masalah masuk WC. Buang hajat. Itu diajar juga oleh Nabi kalian. Kata orang ini kepada sahabat. Apa komentar sahabat menimpali perkataan orang ini? Kata beliau, Ajal. Benar. Kata beliau, Sungguh Nabi SAW betul-betul mengejarkan kami tentang buang hajat. Ini bentuk kebanggaan beliau. Nabi melarang kami menghadap kiblat. Dan Nabi melarang kami menggunakan istinja mencuci tempat buang hajat kita atau istilahnya cekbo dengan bil yamin, melarang dengan tangan kanan. Awna stanjia bi aqall min thalasati ahjar. Dan Nabi melarang kami beristijmar pengganti air. Jika tidak ada air untuk mencuci tempat keluarnya hajat. Cebok dengan batu. Dengan daun kering. Itu tidak boleh kurang dari tiga batu. Tidak boleh kurang dari tiga batu. Dan Nabi melarang kami istijmar dengan menggunakan tulang atau kotoran-kotoran hewan. Lihat. Ini Nabi sudah ajarkan. Dan itu bentuk kebanggaan salman sahabat ini. Radhaallahu ta'ala anhu kepada orang yang justru ingin mencari Islam tapi dibaliki. Dibaliki oleh Salman sering penggan Islam. Sampai masalah kecil. Buang air kecil di kamar kecil. Diajarkan oleh Islam. Bangga enggak? Bangga tidak bangga? Hah? Ya harusnya bangga demikian. Itu bagaimana Salman enggak menjawabnya? Atau? Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang hajat Tapi ajarkan. Tidak boleh menghadap kiblat. Dan kalau kita misalkan masuk ke suatu rumah, kita lihat rumah ini, rumah itu menghadap ke mana? Pasti WC-nya duduk ke arah mana? Ya. Bukan batu harusnya mendudukan duduk kloset bukan mengarah ke kiblat. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Itu sebagai ah, adab. Adab di dalam buang hajat. Nah, ini adalah perkara yang kecil seperti ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu tentunya dan pasti lebih jelas lagi, perkara yang lebih besar dari perkara buang air kecil tentang kamar kecil pasti lebih Diajarkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah kamar kecil saja telah diajarkan, apalagi masalah yang lebih besar. Masalah salat, masalah ibadah, masalah tentang tauhid, masalah keimanan, masalah akidah, masalah hati kita, masalah tentang akhirat kita pasti lebih ditegaskan, dijelaskan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin Nabi diamkan tidak mungkin Nabi diamkan. Ada perkara kebaikan ibadah. Nabi diamkan. Nabi sembunyikan. Tidak mungkin. Ada yang kecil, di kamar kecil, buang hajat. Nabi terangkan. Masa yang masalah. Kita harapkan di baliknya ada pahala. Kita harapkan surga di baliknya, Nabi sembunyikan. Nabi tidak ajarkan. Tidak mungkin. Betul tidak? Itu karena Islam murni terjaga. Segala suatu terkait penghambaan ibadah itu wajib sumber dari mana dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana tadi buang hajat ada adabnya mengikuti petunjuk Nabi, maka segala suatu ibadah yang lebih besar dari itu itu harus bersumber dari petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Bagaimana kita berwudhu, kata cara wudhu dari mencuci tangan hingga mencuci kaki itu semua sudah ada keterangan. Sifat wudhu Nabi dari hadis-hadis. Bagaimana bertakbir hingga salam dalam sholat itu pasti sudah ada ketentuannya. Apakah sholat fardu atau salat sunnah. Sudah ada ketentuannya. Ada pengajarannya. Ada hadis-hadis yang menjalankannya. Bagaimana menegakkan sholat sunnah gerhana misalnya. Ketika terjadi gerhana matahari. Ada ketentuan-ketentuan khusus. Iya kan? Yang berbeda dengan salah sunnah yang lainnya. pada salah sunnah gerhana. Dua kali ruku. Ya toh Satu rakaat. Dua ruku. Beda itu. Beda dengan salah sunnah-sunnah yang lain. Salah sunnah gerhana. Kita baca-bacaan. Alhamdu. al fatihah Bacaan surah panjang. Kemudian ruku. Baru bangkit. Hamidah Baca lagi. alhamdulillah. Dan surah yang panjang. Tapi tidak lebih panjang dari yang pertama. Baru ruku. Ruku yang kedua. Di satu rakaat, dua ruku. Salah gerhana. Demikian tuntunan Nabi. Salah jenazah. Juga ada ketentuan salah jenazah dari takbir. Pertama, membaca al-fatihah. Takbir kedua, membaca salawat. Takbir ketiga, membaca doa untuk mayat. Takbir keempat salam. Sebagian riwayat menyebutkan lima takbir. Sebagian riwayat menyebutkan enam takbir. Sebagian riwayat menyebutkan tujuh takbir. Itu semua ada hadis-hadisnya. Yang lumrah kita amalkan cuma empat. Karena kalau kita ingin amalkan sunnah, kadang-kadang kita lima takbir. Pernah saya mendapatkan imam di Medina, lakukan lima kali takbir. Ya. Setelah takbir, jenazah langsung diangkat ke kuburan. Tidak ada sunnah nabi, masih berdiri lagi berdoa. Sundari tadi berdoa di takbir ketiga. Di situ hanya untuk mayat Setelah takbir salam. Kenapa masih berdiri lagi? Berdoa. Adakah dalilnya dari ajaran Nabi? Tanyakan. Kalau betul sumber dari Nabi, kita ambil. Kalau tidak ada terputus sanatnya. Tidak bersambung ke Nabi. Kenapa diamalkan? Kenapa dilakukan? Itu untuk menjaga apa? kemurnian Islam. Ibadah telah diatur. Masalah kecil saja telah diatur, apalagi masalah ibadah yang dibaliknya diharapkan pahala untuk kita harapkan akhirat, untuk kita harapkan surga pasti Allah dan Rasulnya pasti lebih menjelaskan perkara itu. Iya, bisa kita apa? Semangat untuk mendalaminya, mempelajarinya dengan cara pengajaran yang baik dan benar menurut pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena sahabat orang-orang yang terbaik di dalam belajar mengambil ilmu dari Nabi Sallallahu Inilah keistimewaan generasi pertama Islam. Ya, kita harus akui, harus kita akui, tidak boleh tidak. Bahasan Islam ini, Alhamdulillah Allah muliakan dengan sebab generasi pertama Islam. Boleh kita kita istilahkan generasi emas kejayaan Islam berada di masa para sahabat hingga hingga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam surah al taubah ayat 100 Allah memuji mereka generasi sahabat was-sabiqunal minal muhajirin wal ansar. was-sabiqunal al kata Allah Ingatlah, generasi terdahulu, al-awwalun yang awal, yang awal kali mengambil ilmu dari nabi, yang awal kali mendengarkan wahyu dari nabi. Siapa itu? Generasi pertama, minal muhajirin dari kalangan kaum muhajirin, wal ansor, dan golongan ansor. Muhajirin, orang-orang hijrah ke Medina, ansor, orang-orang menolong nabi, penduduk asli Medina. Itu mereka dipuji. Dipuji dalam Al-Quran, diabadikan mereka kaum sahabat, muhajud, ansar, diabadikan penamaannya dalam Al-Quran, baca, terlentukan dalam ayat suci. Kenapa Karena harus kita muliakan mereka? Islam terjaga melalui jalurnya mereka. Maka, setiap agama, setiap perkataan agama, setiap akidah keyakinan, tanyakan apakah sahabat berakidah dengannya. Apakah sahabat beribadah dengan ibadah itu atau tidak Jangan kita Menyimpang dari akidahnya sahabat Karena sahabat dipuji dalam Al-Quran ya kan? Dipuji dalam kitab suci Bahkan juga dipuji di lisan Nabi kita Muhammad Alaihi SAW Di lisan Nabi Nabi memuji mereka Tolong di belakang jangan ribut ada di MK kalau mungkin ribut di luar K. Ya. Yeah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji lisan-lisan mereka, murid-murid mereka para sahabat. Di dalam hadis Irbab bin Sariyah. radhiyallahu ta'ala anhu dan riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang disegele Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu mengkisahkan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha alqulub wa darafat minha aluyun ka'annaha mau'izatu muwadi'a kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi suatu ketika wa'adhana memberikan mau'izah peringatan wejangan kepada kami dengan mengibah, dengan peringatan wejangan yang begitu dalam. Saking dalamnya, para sahabat mendengarkan menimak wejangan Nabi. Kata mereka, wajilat minhal kulub. Betul-betul hati-hati kami ini bergetar. Mendengarkan wejangan Nabi itu. Wadharafat minhan iyun. Dan air mata kami berlinang. Mendengarkan wejangan Nabi. Seakan agak itu sudah Wejangan muwaddi Perpisahan Nabi Nabi ingin berpisah dengan kami Sehingga menyampaikan wejangan itu Artinya apa? Ini pesan-pesan terakhir Nabi Sampaikan pesan keselamatan Untuk para sahabat Sehingga bergetar hati mereka Berlina air mata mereka Mendalami Menghayati besarnya Nasihat perpisahan yang Nabi ingin sampaikan. Sehingga kata para sahabat, Ya Rasulullah, Awsina, Wahai Nabi, utusan Allah, Berikanlah wasiat kepada kami. Nabi SAW mengatakan, Usikum bitaqwa Allah, Wasam'i watta'ah, Wa in ta'ammar alaikum abdun habashi, Fa innahu man ya'ish minkum, Fa sayarah kathira, wa kata beliau kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu ini wasiat pertama yang Nabi ingatkan kepada para sahabat. Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Mendengarkan. -ta ah, dan taat kepada pemimpin. Penguasa pemerintah kalian. Di negeri-negeri kalian. Taati. Dengarkan penguasa pemerintah kalian. Wa in habashi. Walaupun yang menguasai memerintah kalian. Adalah seorang hamba sahaya. Dari negeri Habasyah. Etopia Andaikan dia sebagai penguasa, pemerintah, presiden Kepala negara Dia dari Budak, dari negeri Etopia Habasyah, berkulit hitam Hati Seandainya demikian Itu menunjukkan apa? Nabi berdalam-dalaman Tentang perkara taat kepada pemerintah Penguasa Jangan membangkang Jangan memberontak Jangan keluar dari ketaatan kepada pemerintah, penguasa Sepanjang mereka masih muslim dan sepanjang ketaatannya pada perkara yang baik. Perkara yang ma'ruf. nggak boleh kita keluar. Kemudian Nabi berpesan selanjutnya. Dan sesungguhnya siapa di antara kalian. Wahai para sahabat. Yang antara kalian siapa berumur panjang. Ini Nabi pesankan. Baik kalian yang meninggal. Atau sepeninggal saya. Dan kalian berumur panjang. Pasti kalian akan melihat perselisihan sepeninggal saya. Ikhtilaf yang banyak. perselisihan yang banyak terjadi di tubuh kaum muslimin. Ini isyarat. Seperti nabi akan terjadi banyak fitnah demi fitnah. Ujian demi ujian di tengah kaum muslimin. Ya. Dan hak. Dan ini juga membuktikan nubuah Rasulullah SAW. Kenabian Nabi SAW apabila sabdakan 14 abad yang lalu, ternyata betul terjadi. bahwasanya Islam terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin. Itu sudah Nabi isyaratkan. 14 abad yang lalu. Tapi bukan sekedar itu Nabi ingin sampaikan. Yang paling penting dari semua itu adalah Nabi berikan solusi jalan keluar ketika ada perselisihan. Kata Nabi, Fa'alik bi sunnati. Kalau kalian selesian yang banyak, maka wajib atas kalian kembali kepada sunnahku. Wajib kalian kembali kepada petunjukku. Nabi secara kepada dirinya. Karena beli adalah sebagai apa? Sebagai sumber agama. Agama terjaga dari lisan Nabi. Agama terjaga dari petunjuk sunnah Nabi. Maka ketika ada perselisihan, kembalikan perselisihan. Lihat bagaimana petunjuk Nabi menyikapi perselisihan ini. Kembalikan ke situ untuk membuktikan mana yang benar, mana yang diamalkan dari perselisihan antara A, B, C, D hingga Z. Kembalikan mana yang mencocoki sunnah Nabi, mana yang sesuai petunjuk Nabi. Itu yang kita amalkan. Kembalikan ke sunnah, bukan kembalikan ke pemikiran masing-masing. Ke ketua kelompok organisasi, ke ketua partai, ketarji, ke-ke-ke selain nabi tidak kembalikan semuanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. S.A.W kepada sunnah itu sudah mutlak. Nabi sampaikan pesan seperti pesan-pesan terakhir untuk para sahabat: kembalikan kepada Rasulullah. Kembali, kepada siapa ada nah, sini lisan nabi memuji para sahabat setelahnya. Terutama fulafah ar rashidin Dan berpegang pula kepada sunnahnya fulafah sepeninggal saya yang meninggalkan yang akan mengganti saya. ar rashidin yang berada di atas petunjuk. Siapa mereka? Abu Bakar al-Siddiq, Qubar al-Khattab, bin Affan, Ali bin Abi Talib, Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu Nabi pesankan. Para sahabat, pokok-pokoknya adalah empat kulafa ini. Untuk kita kembali kepada sunnah-sunnah mereka. Jadi beribadah, berakidah, berkeyakinan. Harus terjaga kemurniannya. Kalau betul bersumber dari jalur-jalur mereka, para sahabat pasti akan bersumber dari Nabi Alaihi SAW. Iya. Kemudian satu ketiga. Nabi SAW disebutkan oleh Imam Nasai. Suatu ketika Nabi melihat pada tangan Umar Ibn khattab Di masa hidupnya Nabi, Umar Ibn khattab terlihat memegang lembaran-lembaran dari Taurat. Dari kitab apa? Kitab Taurat. Iya. Yeah. Ketika melihat lembaran-lembaran Taurat dipegang oleh Umar Ibn khattab Langsung Nabi komentari Apa yang diperbuat oleh Umar Kata Nabi badal Umar khattab, Apa kamu masih ragu-ragu Dengan Islam Lihat. Nantikan ini Lembaran-lembaran Taurat Dipegang oleh Umar Dia bawa di tangannya Dilihat oleh Nabi Kenapa ada Taurat itu kamu pegang ini Islam sudah ada. Al-Quran. Petunjuk sunnah sudah ada. kamu masih ragu-ragu ibu ketot. Kau masih ragu-ragu dalam Islam. Lihat. Nabi langsung tegur. Nggak Nabi diamkan. Yakin itu sudah Taurat langsung ditegur oleh Nabi. Ada apa ini? Kau masih ragu tentang Islam. Ini apa? Umar. Siapa Umar? Orang yang paling dikenal. Kegigihannya membela Islam. Tapi gara-gara dia pegang Taurat, entah apa maksudnya, langsung Nabi ikut. Apakah dia bentuk kamu masih ragu dalam Islam dan adanya lembaran-lembaran Taurat di tangan kamu? Nabi bilang, lakada jitukum biha bayi nakia. Sungguh saya telah datang ke Islam kepada kalian. Bayi seperti suatu lembaran putih yang sangat bersih. Mereka putih, naktinya yang begitu bersih. Tidak ada kotoran noda-nodanya. Itu ibarat peninggalan Islam yang Nabi bawa untuk kita. Saya tinggal untuk kalian ini seperti suatu yang putih yang sangat bersih. Itu Islam. Ya. Artinya betul-betul murni kebersihan Islam itu dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas nabi komentar tentang lembaran-lembaran itu lakukan musa alaihi salam karen nabi musa alaihi salatu wasallam masih hidup kenapa nabi sebutkan nabi musa Hah? kenapa karena taurat itu kitab yang diturunkan di masa Nabi Musa, maka Nabi ingin singgung. Seandainya Nabi Musa yang taurat itu diturunkan kepada beliau masih hidup hingga detik ini, di saat ini di masa saya hidup kata Nabi, watabat lantas kalian ikuti Musa, watarek kamu tinggalkan saya, dolal tom kamu kalian semua akan sesat. Lihat, ya, itu Nabi fonis kalian sesat. Kalau akal tinggalkan saya. Dalam ruat yang lainnya wafiriyah dalam satu riwayat Nabi bilang Musa ma wasiahu Tandanya Musa alaihissalam masih hidup tidak ada keluasan bagi Musa kecuali harus mengikuti saya. Itu perhatikan. Tandanya Musa pun sekalian dia masih hidup harus diikuti. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya Musa masih hidup. Harus ikuti Nabi. Karena Nabi adalah Nabi terakhir. Rasul terakhir. Agamanya menghapus semua agama-agama Nabi-Nabi yang lainnya. Wajib diikuti Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi-Nabi yang lain hidup. Wajib ikuti Nabi Muhammad. Makanya di akhir zaman. Makanya di akhir zaman nanti. Ada Nabi akan turun. Siapa? Nabi Isa alaihissalam saya tanya ketika Nabi Isa alaihissalam turun di muka bumi turun dari langit ke muka bumi hidup di tengah manusia apakah Nabi Isa alaihi wassalam mengajarkan Taurat Injil atau mengajarkan Islam mengikuti syariat Nabi Muhammad saw Hah? mengajarkan syariat Nabi Muhammad saw tidak mengajarkan ajaran Taurat dan Injil. Bahkan beliau turun membunuh semua babi, mematahkan semua salib-salib dalam hadis yang sahih (Hadis Panjang) tentang kisah akhir zaman. Nabi Isa turun membunuh semua babi, mematahkan semua salib-salib itu. Tugas Nabi Isa di akhir zaman, dan Nabi Isa berimam di belakangnya, imam kaum Muslimin, imam Mahdi di akhir zaman yang bernama sama dengan Nabi kita, sama namanya bernama. Muhammad bin Abdillah. Itu imam kaum muslimin terakhir yang mengimami kaum muslimin dengan penuh keadilan di akhir zaman. Sehingga Nabi Isa bermakmum di belakang imam kaum muslimin. Pemimpin kaum muslim seluruh dunia. Dipimpin Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdillah pula. Juga dari suku Quraisy Itu ada. Sahih penyebutan hadisnya. Ini menunjukkan apa? Semua Nabi wajib mengikuti siapa? Rasulullah Wasallam. Itu tadi ya. Umar pegang lembaran apa? Lembaran Taurat. Masih ragu dengan Al-Quran. Kamu pegang Taurat. Taurat kitab. Kitab suci itu bukan? Kitab suci. Dan sebagaimana dengan sekarang? Di pondok pono tahfidz, Ini pasannya sentinya masih pegang kitab barazanji. Masih ragu dalam Al-Quran. Kenapa masih ke barazanji di ponol-ponol tahfidz? Masih ragu dengan Al-Quran. Taurat saja, kita suci saja Taurat. Itu Nabi sudah marah. Bagaimana kita barazanji? Siapa barazanji? Barazanji hidup di akhir belakangan. Di tahun 1300 Masehi. 1000 tahun yang lalu. Sekarang berapa? 1400. 1300. Berarti 100 tahun yang lalu jam dengan zaman kita mau ikuti kita belakangan nah, ini anehnya Pono-Pono mengajarkan kitab Barazanji ini, apakah masih ragu dengan Al-Quran, masih ragu dengan kitab-kitab hadis, -kitab hadith waliyahudzubillah maka kita harus menjaga kemurnian Islam, didik anak-anak kita betul-betul kembali kepada Islam yang murni ibaratnya kita ingin mengambil mengambil air, ingin ambil di kali-kalinya, di sungai-sungainya, atau ambil langsung di puncak gunungnya yang murni. Ambil air di mana? Kalau ingin murni, di mata airnya di gunung. Bukan di kali-kali, di sungai-sungai, di hilir-hilir heal yang sudah kotor. Bukan di bawah-bawah. Begitu pula Islam. Ambil Islam di puncaknya, di generasi yang pertama. Di situ kemurniannya. Yang di bawah ini, di generasi belakang, sudah kotor dengan bid'ah, khurafat, kesyirikan. Itu yang terjadi. Sekarang, jadi kita mau berislam dengan Islamnya siapa? Islam belakangan atau Islamnya generasi emas, generasi para sahabat. ya Wallahu taala alam. Naktarhibil qadar ilaha illa anta astaghfiruka wa asalamun wabarakatuh.